Sholawat yang begini ini yang getarkan langit. Assalamualaikum. Padahal kanjeng Nabi SAW, saw mengatakan dimanapun kalian berada ucapkan salam kepadaku. Dimanapun kalian berada bersholawatlah kepadaku. Karena tabligh ini kalian itu datang sampai kepadaku. Sholawatnya nyampe. Sholawatnya nyam nyampe. Ditanya sama malaikat, eh, sholawat, kamu dari mana? Gitu, ditanya malaikat, sholawat dari dari mana? Yang jawab langsung bukunya malaikat. Jadi, seperti gini ya, ini agak enggak enak, tapi harus diterangkan. Dalam sebuah hadis disebutkan bahwasannya di tempat peristirahatan Nabi Muhammad SAW, di situ disiapkan malaikat khusus yang diberi nama seluruh makhluknya Allah Ta'ala, baik yang sudah lahir maupun yang akan lahir ya yang masih hidup maupun yang sudah meninggal dunia semua ada daftar namanya tersebut, gak ada yang luput gak ada yang luput makanya kalau ngasih nama anak, ngasih nama yang baik kalau ngasih nama anak, nama yang Baik, nanti di akhirat itu orang akan dipanggil dengan namanya masing-masing. Jadi nanti kalau saya dipanggil Noval kan ya gagah Noval bin Muhammad tuh, menyenangkan. Ya. tapi kalau namanya setan kan ngeri itu ya. <tuh> itu malaikatnya yang ruduk gemes dikit itu ya. gak gemes. Nama yang bagus. Karena nanti akan dipanggil. Jangan sampai nanti kita malu di hari kia kiamat. Dan kalau kita solawat itu solawat tuh seperti gini loh. Pernah kirim pesan di WhatsApp pernah atau? Pernah ya? Orang kalau kirim pesan di WhatsApp, kalau nomornya sudah disimpan, nomornya sudah disimpan, klunting sesuai dengan lagunya masing-masing. Ada yang klunting, ada yang bong, ada yang meong, macam-macam tuh ya suara notifikasinya itu. Nah itu muncul notifikasi kalau namanya sudah disimpan, langsung akan muncul klunting itu namanya siapa, betul betul? Nah jenengan anda semua itu kalau solawat pada Nabi Muhammad SAW, itu langsung di handphonenya malaikat muncul, klunting keluar, solawatnya apa? namanya yang solawat siapa bapaknya namanya siapa solawatnya dari mana data bisnya lengkap jam berapa solawatnya ya bersama siapa solawatnya lengkap terus malaikatnya ngomong ya Rasulullah SAW, ini ada solawat dari Fulan anaknya Fulan ada solawat dari Fulan anaknya Fulan bayangkan baru saja ini data bisnya malaikat itu kunang kunang kunang kunang kunang masya Allah tapi teknologi langit yang nggak begitu ya kalau kita bayangkan tuh sibuknya ini Gak mandi, karena bukan cuman kita. Seluruh jagat raya. Apalagi kita manggil-manggil, ya. ya ya, Nabi salam Alaika kita panggil Assalamualaikum Nanti jelek, ya. Kedukuran aku. Assalamualaikum. Kepandaan. Ya. Saya sukanya Agak tinggi, yang lanjutkan biar alimakzum. Mm -hmm. Provokator yang baik, betul kan ya? Nah itu salamnya terus sampai ke Madinah. Sampai di hadapan Nabi Muhammad SAW. Dilaporkan. Dari mana ini? Semanggi muncul. Gitu ya. Pasar Kliwon Solo. Pasar Kliwon Solo. Siapa orangnya? Tek, tek, muncul semua. Nah betapa senangnya kita... Solawat kok dilaporkan pada Nabi Muhammad SAW. Oh, okay. Nabi senang. Makanya kalau ada orang solawatan begini, coba tontok, tontok Jadi penonton, menonton. Jadi semuanya dilaporkan pada Nabi. Kita dilaporkan penonton, kan gak enak. Penonton. Nah, ya dapat bagian. Penonton juga dapat suguhan, Tapi kan ya beda gitu ya. Disebut kena namanya. ibu-ibu Ya, suara wanita itu suara wanita itu ada mengatakan aurat, ada mengatakan bukan aurat. tapi kalau untuk manggil nabi yang gak aurat, kamu manggil nabi kok manggil nabi nah kalau manggilnya mas novel Laura. <risas> kalau manggil saya mas novel galak didik, gabobo. <risas> kalau manggil nabi ya yang enak suaramu coba ibu-ibu cek sound ibu-ibu ibu-ibu ya Asalamu alaik za alaikat kia Asalamu Antara Al Atiqiyah <Susukainya> Assalamu'alaik. Ceritakanmu di wah melempem. Bu teriak mau syafaat nggak panggil nabinya nya Assalamu'alaik. Aku kena suaraku kuat bengok tenan. Lo biarkan jeng nabi apa namanya Saboqui gitu lo iya. Tapi bengok saya ngape, nok bengak bengok gak ape paham? Beda loh teriakan penyanyi sama teriakan riakin maling, maling lebih tuh, gak enak. Tapi kalau manggil kekasih kan lain gitu kan, Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas, Beda. cinta, paham ya? Coba panggil Rasulullah yang, yang lanang menengok sih, sama itu. berapa bu? Coba cek cek cek. Assalamu alaikum Zainal Anbiya ah, Ajib terus Assalamu alaikum as Zainal Anbiya Assalamu alaikum Zainal Anbiya Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum nah, Al-Anbiya Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Assalamu'alaikum Wah, Masya'Allah Mesti kanjeng Nabi yo seneng Ya, kok ngini, anak saya ngomong Bid'ah Udah dikroyok ah, mbak malaikat langsung dikeroyok sama malaikat yang ngomong gitu <tuh> ngurusak suasana hmm. <tuh> orang kan jeng Nabi bingah-bingah Rasulullah masih seneng-seneng kok -seneng. ada yang ngomong seperti itu kebangetan hmm. <tuh> ngurusak suasana lagi ibu-ibu lagi boleh wong saya seneng kok denger gitu mak nyes ya Allah ini ibu-ibu ini cinta sama Nabi Muhammad SAW <tuh> <tuh> <tuh> ibu lagi ya bu ya Waduh, kok tadi tuman ya? Eh, ya, ibu lagi, bapak-bapak ngikuti pelan-pelan aja, boleh? Tak, Unggah No Didi. Assalamualaikum. Wah, oh, tambahkan dulu, salah, salah, salah. Assalamu alaikum Zainal Anbiya Assalamu alaikum Atqal Atqiyya Assalamu alaikum Zainal Anbiya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 kekir asri langit kekir nih malam ini jengkel kalau nggak percaya mburo kekir ini suaranya siapa ini jamaah mana ini ternyata muslimin muslimat kumpul atine podo doabue cinta pada nabi muhammad saw perkara mercon itu nggak seneng karpe tahu mercon mercon kalau lo mercon ngerti gak? mercon tahu nggak mercon Presiden Prancis gak cetro kilo. Namanya Mercon kan? <tukiri> nah ya Mercon giatkan Okui. Ngeget Mercon ya. <tuk> mm -hmm. Mercon. Biarin Mercon biar spin tadi Mercon. Bedos dewe, kok. Dulu tuh ada orang ngerobek suratnya Kanjeng Nabi Rasul jawabannya Dia ngerobek suratku. Allah akan merobek ngerobek kerajaannya. remuk kalau mercolak bedos barangkali. Tita ya kalau enggak apa namanya minta maaf sama Rabbul alamin merconkin bedos. Saya turi turi ya podo bedos Mati hati awakmu, Kanjeng jeng Nabi Loh, Tapi kalau kita sebagai muslimin wal muslimat ya nyantai Jawabnya ya assalamualaikum ya. Boleh dilanjut. Sabo mau? Mercon. Enggak usah diurusin ya, Benbel dos di? Dewi. Pemerintah sudah, oh apa namanya, memberi sikap. Menurut ya, pemerintah Indonesia sudah memberikan sih sikap. Be besok kalau ada yang mau backup gimana? Ya, yes, biarin nih, yang mau backup biar backup setiap orang berhak mengungkapkan rasa cintanya terserah, sakarat Betul kan ya, yang mau backup silahkan, backup yang penting ikuti aturan negoro, aturan ne? negoro hidup di Indonesia jangan lang jangan langgar aturan bangsa Indo indonesia. indonesia pokoknya kita sesuai dengan protokol pemerintah yang berlaku aku gak ngudeng undang ngudangnya boleh bu. dilanjut? apa? Oh. mercon <laughs> bu <tik> ya rabbi salih halal muhammad ya rabbi lho, Seng suaranya cili bu, coba coba Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaih wa sallim Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaih wa sallim Nah kenapa tuh umat Islam ini nyeleneh Wong Allah perintahkan Ya A'yuhaladina amanu, Sallu alaihi Hei orang-orang beriman, salawat dan salam pada Nabi. Perintahnya Allah itu jelas sama kamu, salawat sama Nabi. Lawang disuruh salawat sama Nabi tambah jenengan tuh ngomongnya, Ya Rabbi salim ala Muhammad, Ya Allah, tolong kamu salawat sama Nabi Muhammad. Lho, aku ki ngomong awakmu Hei kalian yang beriman, salawat sama Nabi. Ya Ya Allah, kamu yang salawat sama Nabi Muhammad. Tapi karamu rampung paham tidak jadi tidak ada kita tuh nggak pernah sholawat nggak pernah kita cuma minta Allah bersholawat karena kita nggak mampu sholawat seperti yang diperintah Allah Taala hei yang beriman sholawat sama Nabi yamanut sholawat tapi karena nggak mampu diajari sama kanjeng Nabi Muhammad SAW ya Rasulullah gimana caranya sholawat sama kamu Rasul jawab bilang saja Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Ya Allah tolong kamu yang sholawat pada Nabi Muhammad Jadi kita ini ya diajari Nabi ilmu cantik ini. Terus awak mojo sholawat Biar Allah yang sholawat Ya maksudnya kamu yang minta Allah sholat, sholawat Ya Rabbi sholli ala Muhammad Ya Allah tolong kamu sholawat sama Nabi Muhammad wassalam. Lah kok terus ada orang komentar Sholawatnya ini tidak pernah diucapkan Nabi Beda ah, Masya Allah ngeluh sih aku gagal paham perintahnya Allah jelas suruh sholawat ya kita manut ya Rabbi sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad terserah yang penting minta sama Allah Allahumma salli ya Allah tolong ya Rabbi sholli, ya Allah tolong kamu sholat? sholawat nah karena bentuknya sholawat itu seperti itu maka tidak ada sholawat yang ditolak langsung sholawat gusti Allah, masuk gusti Allah, nolak gusti Allah, gak mungkin paham ya? bukan aku loh yang sholawat yang sholawat siapa? Allah, jadi pasti sholawat diterima kalau sholat gak mungkin kamu ngomong, ya Allah ya gak mungkin betul kan ya? nabi kamu sholat gak mungkin tapi kalau untuk sholawat kita ini berani nyuruh Allah sholawat karena nabi yang ajarin Ya Allah tolong kamu yang solawat Siapa yang ngajari? Nabi Muhammad SAW Yang ngajari kita minta tolong sama Allah untuk solawat Itu adalah Nabi Muhammad SAW Makanya orang yang bersolawat lagi ngobrol sama Allah Subhanahu Ta'ala Masya Allah Makanya kalau paham ini Orang yang ahli solawat tuh paham Kalau yang belum ahli gak paham Yang gak suka gagal paham Gagal, paham. Paham kalau itu lagi apa ya? Merayu Allah taala. Ya Rabbi, Muhammad. Ya Allah, Allahumma sali Muhammad. Tulung ya Allah, kamu selawat pada Nabi Muhammad. Tulung ya Allah. Allahnya senang. Allahnya senang ini paham ini. Kalau dia gak mampu, yang mampu hanya aku. Hanya aku yang mampu. Makanya Allah janjikan siapa yang selawat pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi aku bersolawat padanya 10 kali langsung disolawati Allah kita 10 kali dikasih rahmat, ampunan, macamnya. terus borongan penak, makanya amal yang paling wina itu sepanjang zaman masa kecil, masa remaja masa dewasa, masa tua masa hampir mati, solawat ya kan ada usia hampir mati usia 60 tahun ke atas usia hampir mati, sadar ojok tersinggung dengan puluh tahun ke atas itu usia hampir mati. Kata para ulama, amalannya adalah shola, sholawat. Kenapa dalam sim ya rabi sholli ala Muhammad? Setelah itu puji-pujian malah fil ofke nuru kawka. ya selama di ufuk itu cahaya uh, planet-planet bintang-bintang. Terus menya, menyala, Al-Fatihil khatimil mil muqarab. Nabi Muhammad yang membuka ya yang menutup yang dekat dengan Allah subhanahu Al wa ta'ala al-mushafal mustabal muhabbab yang terpilih yang terpilih ya yang dicintai oleh Allah subhanahu Wa Ta'ala selama apa bulan Purnama itu selalu ber, bersinar terang ya Mari itu muji-muji terus ya muji, -mu muji. setelah itu baru waghfir wassamih man kana adnab. tolong ya Allah ampuni dan maafkan siapapun yang berbuat dosa hebatnya siapun itu durorki nggak milih-milih nggak begini ya Allah ampuni Ustadz Ali Ma'sum. Ma yang lain gak usah gak Jenengan kadang kan kalau dongar atau milih-milih ya Allah ampuni umat islam terus kilingan inget yang itu belum bayar utang ya Allah yang itu jangan yang itu pernah menyakiti hati saya ya Allah, yang itu jangan yang itu pernah mendolimi saya ya Allah, yang itu jangan di maulisim tudurur diajak bersihkan hatimu untuk mendoakan siapapun dari umat Nabi Muhammad SAW Allah. siapapun yang pernah berbuat dosa saat ini kemarin maupun yang udah ada di alam kubur sudah meninggal dunia ampuni ya Allah diawali dengan sholawat dulu karena istighfar, kalau gabung sama sholawat, istighfar itu kan minta ampun ya. Nah, minta ampun itu doa, doa kalau enggak diawali sholawat ditolak. Dito, Dan Rasul sudah mengatakan, sebagaimana Allah perintahkan dalam Al-Quran, ya, Walau annahum anfusahum jauka rasuluh, Walau annahum anfusahum, seandainya mereka... Saat mendolimi diri mereka sendiri dengan berbuat dosa Dengan berbuat maksiat Jauhkah mereka mau mendatangi kamu Wahai Nabi Muhammad SAW Dikatakan siapa yang solawat Solawatnya mendatangi Nabi Muhammad SAW Jadi kalau kita mau datangi Nabi Di dengan solawat dan salam Punya dosa Solawat dan salam Kemudian mereka minta amun sama Allah Wa khfir Wa samih Mankana adnab, Wa staghfirullahumur Rasul dan rasul mintakan ampun kalau kita ikuti urutannya ini rasulullah yang akan mintakan ampun untuk kita anak wakmu laku dewe astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah kamu jalan sendiri nggak datangi nabi muhammad s.a.w kalau kamu buka dengan solawat dulu bismillahirrahmanirrahim wa ala ala muhammad. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah berarti kamu sudah mendatangi nabi muhammad s.a.w kamu minta ampun sama Allah rasul yang akan finishing ya Langsung diselesaikan sama Nabi SAW, "Ya Allah, ampuni dia selesai." Entek, kita kenapa? Karena kalau nabi yang minta, enggak mungkin ditolak. Dito Jelas sampai di sini, ya. ya. Wabah lirik, ini solawat yang suka saya tempelkan di mobil saya. Wabah kulla kulla matlab Kalau Habib Syekh, wafthah, minal khairi, kulla mughlaq. itu Habib Zeh. Kalau saya milih yang ini. Nah, saya milik yang kulla, kulla Kenapa? Karena saya haus rakus. No, awakmu kan enggak. Kalau kalian kan, ya Allah, rumah kecil udah cukup kalian. Mm -mm. Kalau saya ndak. Loh, dan lo, Kekir langit gak Enggak percaya. Udah. Hujan ya? Jangan ngomong udah nih, hujan, please. Minggir toh sekitar aja baru datang sudah diusir jangan ya biar turun sebentar terus biar pergi gitu ya pindah ke RW lain gitu loh jangan RW 16 ini cuma mau ngasih tahu langit seneng gitu loh ya langit se so, senang boleh dilanjut alhamdulillah saya ini gerok gara-gara teriak-teriak ceramah bulan Maulid ya semangat buat Rasulullah SAW punyanya cuma lambe mau modal lambe saja bengok-bengok bela kanjeng Nabi gak gelem. Belanya dengan apa? Dengan ngajak sholawat kan begitu ya? Ada orang yang ngomong Nabi nggak perlu dibela. Loh, memang Nabi nggak perlu dibela, tapi kamu diperintahkan membela itu dirimu sendiri. Allah juga nggak perlu dibela. Memang Allah perlu dibela. Nggak perlu dibela, tapi Allah mengatakan tolonglah Allah kan begitu? Hai hey, orang beriman tolonglah Allah. Allah, maksudnya dengan menjalankan perintah Allah, melaksanakan perintah Allah, menjauhi semua larangan Allah, ya seperti itu tuh, asik ya hujannya ya seneng saya sama hujannya Terus tapi bersahabat mudah-mudahan hujan rahmat, amin. amin boleh dilanjut? ini belum selesai loh tapi jam 10 wajib selesai saya malam ini mempersembahkan satu lagu yang sudah biasa dan ini mau disuarakan terus selama bulan Maulid. Selama bulan Maulid, ya, disuarakan terus nanti. Jumat depan tunggu saja, Insya Allah Habib Novel mau nyanyi. Wah, aku tak latihan se seminggu. Insya Allah bulan depan Habib Novel mau nyanyi. Lagunya, Insya Allah karangan saya sendiri. Musiknya buhgu. Buh. Ya, diaransemen oleh siapa nanti? Iya, lagu sendiri bebas, no copyright mau dipakai siapapun monggo ya mau dikomersilkan, monggo tapi lagunya jadi apa ndak Jum'an akan datang insya Allah, kita li lihat, saya mau cari petunjuk langit dulu minta, ya mintalah lagu yang saya nggak mau kalah sama Habib Rizik Habib Rizik bisa ngarang lagu kok Abdullah nama ayahnya, betul ya? mabaruk alfa mabaruk habib Rizki iso nyanyi mosok habib novel kalah ganteng juga gak kalah-ganteng gitu ya? kalau suara kalah memang saya suara tapi minimal kan aku ya iso nulis-nulis ngarah Mau saya penulis saya penulis dan saya juga punya nickname tuh pujangga jalanan mm -mm, saya pujangga jalanan tonton lo, mandek tau dani gak percaya wakamu tinda pindah. dia cuman saya hello langit senang terus titik titik titik titik. Yeah. Ya setuju makasih langit kalau mau di lagi boleh enggak apa lanjut tuh. Hmm. udah buktinya udah cukup kalau mau bers lagi boleh monggo kersa lanjut sampai di mana tadi sampai di gir ha wabilghil qulla kula matlab ini sholawat di duror favorit saya karena doanya begini Ya Rabbi salli ala Muhammad Waballighil kulla kulla matlab Ya Allah tolong kamu salawat pada Nabi Muhammad SAW Dan tolong ya Allah siapapun ya Allah Menungso, jin, malaikat, al -kul. Yang dimaksud al-kul disitu sopohi. ya Semua, sampaikan semuanya ya Allah matlab Apa yang diinginkan sampaikan ya Allah lu Allah yang nyampaikan lu kalau Allah yang nyampekan itu kira-kira capek enggak? enggak makanya Alhamdulillah rezekiku gak repot rezekimu repot karena kamu maunya pakai akalmu maunya pakai usahamu maunya pakai pintermu maunya pakai lihat begitu-begitumu, aku gak mau aku usaha, buktinya aku jual kopi afia iklan saudara-saudara betul kan? aku usaha, buktinya aku jual kopi afia aku jual buku, betul kan ya? saya jual buku, jual buku saya usaha, usaha saya jual ka, kaos usaha tapi saya nggak mau mikir nggak mau mikir jadi saya tinggal memperbanyak al matrab ya Allah, ya, Allah, ya, Allah, ya Allah aku pengen ini ya Allah aku pengen ini ya Allah aku pengen ini ya Allah aku pengen ini kemudian saya usaha setelah itu ya Rabbi salli ala Muhammad wabalighi al qula qula wong dua hajat. ini hebatnya sholawat ini. Siapapun yang punya hajat keinginan sampaikan ya Allah, didoakan sama Habib Bilal Jadi kalau kita niru baca sholawat ini kita mendoakan sak jagat raya umat Islam yang punya hajat podongakno. Sementara malaikat itu ngomong kalau kita doakan orang lain yang didoakan nggak ngerti, maka jawaban malaikat apa? Awakmu untuk sing podo. Kamu dapat yang sama. Bayangkan lain ini saat jagat ada yang pengen mobil ada yang pengen rumah, ada yang pengen istri macam-macam itu ya, bener belum Malaikat ngomong, awamu untuk sing bodoh, makanya saya tuh sibuk nolak <guluh> <guluh> <guluh> <guluh> kalau kamu sibuk cari betul kan, ya. saya sibuk no? nolak wah ini kok dibahas lebih lanjut, bahaya saudara-saudara <guluh> dalam pandangan kamera ya dalam pandangan kami kamera, ibu-ibu gak marah atau bu enggak tuh ibu-ibu baik kok wa balighil kulla kulla matlab ya Allah bimbing aku untuk menempuh jalan yang terbaik pergi ke manapun yang bimbing Allah Ta'ala menjenengan kan butuhnya dibimbing GPS lihat sahabatnya Nabi Muhammad SAW masuk masjid, masuk kota, masuk masjid angkat tangan tuh, mau duduk di masjid tuh angkat tangan, ya Allah berilah aku teman duduk orang yang engkau cintai ya Allah. Minta sama Allah taala. Masuk. Saya punya cerita dikit boleh? Saya itu dari Jogja habis ceramah lewat Klaten. Lapar belum sarapan. Padahal itu udah waktunya makan siang. Ajeib toh? Cari kelihatan warung makan, hati saya orang cocok kelihatan lagi, ora cocok, sampai kesel saya nolak warung makan tuh, ora cocok, orang cocok Mas Seto sampai ngomong, yang mana bib, saya, saya sabar saya. Sabar dulu akhirnya saya angkat tangan, ya Allah, tunjukkan saya warung makan yang halal, yang baik, yang sehat, nyeneng nondonya akhirat, selamat begitu menggok, klik, langsung kelihatan, gleng, iya Langsung kelihatan parkir mandek betul, wena mengening kuno yang nggak saya sebutkan gak Masak mau saya dibayar. masa mau saya kan gitu ya? Cukup untuk saya aja gitu ya, makan di situ saya asik makan di situ dan benar bisa sholat berjamaah di di situ, ya bisa sholat berjamaah di di situ bisa makan bisa sholat sholat jamah kan entok kabeh makannya dapat sholatnya ada, dapat dunianya dapat akhiratnya. Dapat belajar oh minta gitu loh lah kita-kita ini kadang nggak mau minta kok gak mau minta ya Allah, ya Allah jalu oh, terus kalau mau bagus ditulis, wah lebih ajib beli buku yang kuantil wah cocok buku deh zaman saya ini kan apa namanya paperless ya, uh -uh. mengurangi jumlah kertas, betul, beli handphone handphone handphone handphone, handphone. handphone tulis, dia kan ada catatan, kan ya keinginanku hari Jumat satu, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Nah, nanti tinggal select all copy paste ya minggu ini tinggal apa, di uh, paste klik muncul KB, tambahin sijinnya nanti kamu akan bingung, pengen oponeh yo pengen oponeh yo oponeh ya? oponeh saya pengen apa lagi ya? Ternyata serakus-serakusnya dirimu, kalau suruh nulis apa penginmu mesti mumet. Ayo, buktikan mau? Ayo coba, kamu pengen apa? Pengen apa? Anaknya Ustaz Ali nih, pengen apa? Ngomong, ngomong Nikah, Ustaz. Anaknya udah pengen nikah, Ustaz. Masya Oh, siap katanya. Masyarakat. Ya, pengen apa? Ngomong, pengen, pengen. Pengen guyu, guyu, Masya Allah bingung kan pengen apa bingung? pengen apa pengen apa naik sama sama keluarga satu rt pengen apa naik haji sama keluarga satu rt masya allah kabul insyaallah amin, amin. Oh, yo yes. sepengen si. pengen apa lagi sebelahnya pengen apa minum. pengen minum yes ngobrol no man pengen apa pengen syafaat loh selesai kabul allah pengen apa Allah maksudnya so gobul, Insyaallah. Pengen apa? Pengen mobil. Gobul, Insyaallah. Pengen apa? -e. Husnul khatimah, Tua umur sih, Amin. Yeah. Tua umur sih enggak husnul <tuhumursi> khotimah. Pengen mobil itu yang jelas, detil. Nanti mobil bekas welek, beras bar nabrak. Bekas welek bar nabrak, kenapa? Bon. Minta mobil yang speknya apa ngomong gitu, Insyaallah. Ya loh Allah tuh disurga aja kenikmatan di di pre satu persatu detil kok betul kan ya oh, surga ada sungai begini kan di, di, di, sama Allah Ta'ala Loh surga aja kamu disiapkan yang detil donyon jaluk jauh nanggung ya Allah pengen mobil yang paling bagus ah cek kemurahan <tuh> <tuh> tapi gak apa-apa ya pengen ini pengen ini pengen ini itu nanti kalau udah kamu catat sendiri sama pengenmu kamu kaget ternyata pengen saya dah banyak Apalagi kalau udah disunur dari semua pengen penginmon yang urgent yang mana mesti bingung. Yang paling kamu pengen penting sekarang ini terwujud yang mana dulu? Mesti mumet. Di ya, Bu Joyo, apa doi Akeh ya Ah, coba tes ya Bu, ya tes ya. Pilih, pilih. yang belum nikah mana? Belum nikah. Enggak tangan yang belum nikah. ya kamu. Pilih mana? Dapat uang 100 miliar atau dapat istri cantik. Mikir dong, mikir kan. Oh katanya pilih 100 miliarnya nanti bisa narik wanita can, cantik. Iya. Biasanya wanita cantik yang mau 100 miliar biasanya itu motor duiten. Jadi kalau kita nggak punya uang punya wanita cantik nanti punya uang itu betul-betul wanitanya udah terbiasa dari nggak punya oh, uang. Jadi pilih mana 100 miliar atau wanita cantik? Bingung nggak? Bingung? Jadi kalau dibegitukan, nanti kan di hati ada perang batin. Saya cuma mau menyuarakan perang batinnya hati itu loh ya. Begini, begini, begini, begini. Kalau udah sunyi dengan kan bingung lagi. Bingung lagi, bingung lagi. Lama-lama akan bingung dengan keinginannya sendiri. Manusia itu akan bingung dengan keinginannya sen sendiri. Nah kalau saya mau mikir. mau mikir, Pengen apa? Seneng selesai. Pengennya? Seneng dunia akhirat. Kan gampang tuh. Seneng dunia Akhirat. Baru saya predeli ya kalau mobil yang menyenangkan dunia akhirat. kudu ape? kudu larang. Tapi nganggung bayar Lah hmm. iya tuh ya. Wape larang bayar kan nyorekoso. Betul kan? Gak pakai bayar. Kalau harus bayar, gak pakai cari uangnya. Uangnya gak pakai cah? Cari. Walaupun usaha, tapi nggak usah cah? Cari. Minta lah. Lah dalam sholawat tadi itu wabah lingil matlab. Siapapun yang pengen apapun ya Allah sampaikan lah kalau kita sibuk baca salawat ini sambil dagang sibuk baca salawat ini maka hajat-hajatnya orang sedunia itu kita doakan, malaikat yang ngomong kok lo mau menawamu kamu kok baik banget ya, kamu kok dermawan kamu tolong malaikat nyawang kita malaikat lihat kita nggak tega didoakan sama malaikat, nggak mandek-mandek itu rahasia sebetulnya Cuk, sayang di share malam hari ini waballighilkullah Nah, itu, itu tadi yang kalau Abebe saya, waftah semua kebaikan yang tertutup ya Allah bukakan. Emang ada kebaikan yang tertutup? Gak ada kebaikan, semua terbuka. Kitanya yang tertutup, semua kebaikan yang tertutup untukku ya Allah tolong dibuka, dibuka sehingga kita bisa dapat kebaikan. Lah, al khair itu artinya macam-macam. Di antara arti al khair kalau di Al-Quran itu al, al duit Al khair itu mal, al khair itu har harta. Wafthah min khair muglak, bisa kamu artikan semua perbendaraan harta di dunia yang tertutup. Ya Allah, buka buat saya ya Allah seh halal-halal. Bisa juga. Al khair kebaikan apapun karena duit itu juga alat menuju keba kebaikan. Makanya jadi muslim jangan cita-cita melarat, jangan cita-cita melarat. Ya, tapi kamu harus siap kumpul sama orang melarat, hidup dalam keadaan melarat boleh, tapi jangan cita-cita melarat, kalau nggak kuat ngamalkan doa ganjeng Nabi, ya coba amal no, ya? Sip. saya akan baca doanya Nabi Muhammad SAW, yang mana Allahumma ahi ini miskinan wamit ini miskinan hidupkan aku ya Allah dalam keadaan miskin wala, mas mas, burung makom burung makom, lah kamu baru diomelin istri susun teh aja udah kepala mau pecah kok minta hidup dalam keadaan mis, miskin itu Rasulullah SAW karena cinta sama umatnya yang ekonominya lemah umatnya yang susah-susah Rasul berempati Rasul berempati ya Allah hidupkan aku dalam keadaan miskin seperti saudara-saudaraku sangking sayangnya Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang yang hidupnya su, susah jelas semuanya